Mayoritas harga pangan pada hari ini mengalami penurunan, termasuk harga cabai di sejumlah pasar tradisional Indonesia yang mulai turun pada hari ini, Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, pihak PSN, pada Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022, pukul 7.45 WIB, harga cabai rawit merah Rp 98.700 per kilogram, turun 1,84% dibanding kemarin kemudian, harga cabai merah besar Rp84.350 per kilo turun 2,26% dibanding kemarin cabai merah keriting Rp85.500 per kilo turun 3,38% per kilo, dan cabai rawit hijau Rp77.900 per kilo, turun 1,02%. Sekian harga cabai untuk tanggal 17 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.